Keesokan harinya, ketika sinar matahari memancar ke pulau itu, suara angin sudah memenuhi langit. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di cakrawala seperti belalang, sebelum akhirnya menuju ke puncak-puncak gunung paling megah di tengah pulau. Saat ini, pertahanan dari puncak gunung yang semula disegel sudah dihapus. Karena itu, banyak sekali figur yang dapat mendarat dengan mulus di puncak gunung. Lautan hitam orang-orang membentang sejauh mata memandang. Puncak gunung itu sangat luas. Tatapan semua orang terfokus pada area di bawah naungan pepohonan. Tempat plaza batu kapur selebar beberapa ribu kaki berada. Di ujung plaza, ada menara batu kapur setinggi seribu kaki. Menara itu samar-samar memancarkan aura kuno dan kehancuran. Itu menyapu tanah ini. Menyebabkan seseorang merasa seolah-olah seseorang telah kembali ke zaman kuno. Apakah itu menara kacau? Tatapan berapi-api ditembakkan ke menara batu kapur satu persatu. Jelas. Tidak ada orang di sini yang tidak terbiasa dengan menara batu yang bersama-sama dilindungi oleh lima klan besar. Dikatakan bahwa Desolation Key di dalam Chaltic Tower ini sangat bermanfaat bagi pengembangan tubuh fisik. Jika seseorang bisa masuk dan menyerap menyerapki saat berkultivasi, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Aku ingin tahu klan mana yang akan mendapatkan kuota Chaotic Tower tahun ini. Beberapa tatapan yang menyapu menara berubah agak suram ketika mereka berhenti di bagian bawah menara. Seorang pria tampan mengenakan pakaian abu-abu duduk di sana. Matanya tertutup rapat seperti beku tua yang sedang bermeditasi. Dan sepertinya dia tidak bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkumpul padanya. Sentul Jue, terengah engah lembut bergema di puncak gunung. Beberapa ahli memandang pria tampan dan elegan ini, ketika mereka diam-diam menamparkan bibir mereka. Banyak dari mereka yang melihat sen Jue untuk pertama kalinya merasakan perasaan yang agak kontras. Bagaimanapun, perbedaan antara penampilan elegan yang terakhir dan gelar asurannya agak terlalu besar. Namun, bagi mereka yang tahu sifat Sentu Jue, perasaan kontras seperti itu tidak ada. Hanya mereka yang memahami kekejaman dan kekejaman yang bangga dari pria tampan yang anggun ini Anggota lima klan besar telah berkumpul di sekitar alun-alun Dari kelihatannya, pertempuran hari ini sangat penting bagi semua orang Terutama klan Sentu Meskipun mereka sangat percaya diri dengan Sentu Jue Kinerja lindung kemarin menyebabkan mereka menjadi agak takut Jika keajaiban yang terakhir berlanjut hari ini klan sentu mereka akan kehilangan kuota menara caotik. Lindung itu telah tiba, sementara banyak tatapan berpotongan satu sama lain. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Suara angin terdengar, ketika beberapa sosok terbang dari jauh, sebelum akhirnya perlahan-lahan turun ke Plaza Kapur. Tiga orang telah tiba, memimpin mereka secara alami lindung, sementara Mengqi dan Gu Yan mengikuti di belakang. Saat lindung mendarat, tatapannya segera dilemparkan ke arah pria berpakaian abu-abu yang duduk di depan menara batu, saat matanya mengeras. Ketika tatapan lindung dilemparkan ke arah Sentu Jue, yang terakhir tampaknya telah memperhatikan, karena wajahnya yang tampan dan tampan dengan lembut bergetar sejenak. Selanjutnya, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ketika matanya yang tertutup rapat dibuka, Kekuatan Yuan alami di hadapannya tiba-tiba beriak. suntu Tujue menatap Lindong. Di wajah tampan itu, sudut mulutnya terangkat dengan lembut. Ledakan, saat busur ini terbentuk, wajah tampan Sen Tujue memperoleh jejak ketajaman mematikan. Sementara aura ganas diam-diam menyebar keluar. Kamu akhirnya datang. Sen Tujue menatap Lindong. Saat dia dengan lembut tersenyum dan berkata. Mata Lindong terpaku pada tubuh Sen Tujue. Kekuatan Yuan yang tak terbatas di sekitar tubuh yang terakhir menyebabkan matanya menjadi semakin serius. Kehadiran seperti itu memang merupakan tahap kehidupan yang mendalam. Benar-benar hebat, Lindong berseru dengan lembut di dalam hatinya. Sepertinya sen Tujue ini memang memiliki kemampuan yang telah menyebabkan para jenius dari empat klan lainnya takut padanya dengan cara seperti itu. Lindong menghela nafas dengan lembut. Segera setelah itu, hatinya dengan lembut bergetar. Ketika pandangannya beralih dari tubuh Sentu Jue ke menara raksasa setinggi seribu kaki di belakangnya. Aura kuno berdesir dari menara. Aura ini persis sama dengan Bad Desolation yang diberikan kepadanya oleh Guyan beberapa waktu lalu. Jadi ini menara chaotic, aura yang sangat berapi-api keluar dari kedalaman mata Lindong. Segera setelah itu, dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan jimat batu misterius jauh di dalam tubuhnya memancarkan suara berdengung. Keinginan yang sangat jelas dilepaskan oleh jimat batu. Keinginan ini bahkan lebih kuat daripada waktu dengan Bad Desolation. Ku, Lindong sangat menghela napas, sambil menggunakan pikirannya untuk menekan aktivitas jimat batu. Pertempuran besar akan segera terjadi, dan itu akan benar-benar sakit kepala jika jimat batu misterius ini menyebabkan gangguan. Untungnya, jimat batu misterius ternyata bukan benda biasa Itu juga merasakan kondisi Lindung saat ini Dengan demikian, aktivitasnya hanya berlangsung sebentar Sebelum diam-diam melemah Namun, keinginannya tidak berkurang sama sekali Jangan khawatir, kita pasti akan masuk Lindung dengan lembut mengusap dadanya Saat dia berkata dengan lembut di dalam hatinya Saat suaranya memudar Jimat batu juga berubah sepenuhnya diam. Dari kelihatannya, sepertinya telah mendengar kata-kata Lindong. Saat ia merasakan gangguan di dalam tubuhnya mereda, tubuh ejek Lindong berangsur-angsur rileks. Namun, tatapan yang dengannya dia melihat menara caotik semakin berapi-api. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat keinginan seperti itu dari jimat batu misterius. Sepertinya menara caotik ini akan sangat bermanfaat untuk pemulihannya. Karena itu, dia pasti perlu memasuki menara kacau ini. Lindong, itu sentu jui, gumengki berkata dengan lembut dari sampingnya. Ketika dia melihat ke arah pria tampan dan anggun di kejauhan, muncullah kuburan dan kekhawatiran yang tidak terlihat di wajahnya. Tidak ada seorang pun yang tidak takut pada asura ini di antara generasi muda dari empat klan besar lainnya. Kamu berdua harus mundur dulu. Lindong sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kami akan mengandalkanmu, kata Gu Yan lembut. Ini sudah merupakan pertempuran terakhir. Dan pertempuran ini akan menentukan siapa kuota menara caotik akan menjadi milik siapa. Saat suaranya memudar, dia bertukar pandang dengan Gu Mengki. Sebelum mereka berdua mundur ke kursi Gu Clan di luar alun-alun. Klan Gu ini, di mana mereka menemukan pelayan eksternal ini. Untuk berpikir bahwa dia akan sangat sulit untuk berurusan dengan. Di bagian depan alun-alun ada kursi Sentuklan. Klan. Duduk di depan adalah dua tetua berambut putih. Salah satunya adalah Sentu Tao yang Lindung lihat kemarin. Sementara yang lain adalah tetua yang sangat tinggi dalam klan Sentu. Namanya Sentu Mo. Dan dia juga agak kuat. Saat ini, mata kedua tetua ini sedikit menyipit saat mereka menatap Lindung, Yang berada di dalam alun-alun. Ekspresi mereka sedikit husyuk, dan kemungkinan mereka mengerti betapa sulitnya yang terakhir untuk berurusan dengan. Jangan khawatir para tetua, dengan kakak laki-laki sentu 7 di sekitarnya. Selain dua dari gua alam semesta dan gua angin iblis, tidak ada generasi muda di wilayah angin laut surga yang cocok dengannya, seorang wanita berpakaian hitam berbicara dari samping. Wanita itu berpakaian serba hitam, dia cantik dan tinggi. Dan namanya Senturong. Dia agak terkenal di antara generasi muda klan Sentu. Saat ini, dia menatap Lindong dengan jijik. Kemungkinan kepercayaan dirinya pada Sentu Jue telah mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami. Mungkin, di matanya, Lindong yang telah berjuang banyak pertempuran untuk muncul di sini. Hanyalah seseorang yang diberkati dengan sedikit keberuntungan. Dan telah berjuang mati-matian untuk mencapai tempat ini. Seperti kata pepatah. Seekor singa akan keluar semua untuk menangkap kelinci Ada begitu banyak individu yang mampu di dunia ini Jika kamu terus menjadi begitu sombong Kamu pasti akan menemukan masalah cepat atau lambat Namun, sebagai tanggapan atas penghinaannya Ekspresi Sentu Tao menjadi gelap ketika dia mencaci maki Sentu Rong sedikit mengernyit Tetapi dia tidak berani berbicara lebih jauh Namun, matanya tidak banyak berubah Mendesah, setelah melihat ini, Sentu Tao menghela nafas dengan cara yang agak tak berdaya. Saat ini, generasi yang lebih muda dari klan Sentu semuanya dipenuhi dengan keangkuhan karena keberadaan Sentu Jue. Ini sama sekali tidak baik, Lindong tidak mendengar argumen mereka. Saat ini, satu-satunya hal di matanya adalah sosok berpakaian abu-abu yang duduk di depan menara batu. Undulasi megah dari tubuh yang terakhir menyebabkan kulit Lindung terasa sedikit dingin. Sentu Jue ini akan menjadi lawan yang benar-benar layak. Ku sebuah bola kiputi perlahan-lahan dimuntahkan dari mulut Lindong. saat ia meludahkannya. Mata Lindung perlahan berubah serius. Hehe, akhirnya aku bertemu lawan yang layak. Namun aku masih harus memberitahumu sesuatu. Sementara mata Lindung berubah serius, Sentu Jue perlahan berdiri. Saat dia berdiri, semua orang merasakan aura dahsyat-dahsyat tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya seperti badai. Sentu Jue saat ini seperti Asura yang merangkak keluar dari jurang. Wajahnya yang tampan memancarkan perasaan menyeramkan dan tangguh yang membuat hati dan jiwa seseorang bergetar. Sentu Jue mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lindong. Jalan ini tidak bisa dilewati. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 880. Armor pertempuran naga hijau, jalan ini tidak bisa dilewati. Ketika pernyataan yang penuh dengan aura tirani ini muncul dari mulut Sentu Jue, semua orang bisa merasakan bahwa atmosfer di Alun-Alun tampak tiba-tiba membeku. Di dalam Alun-Alun, dua sosok muda mengangkat kepala mereka, dan saling memandang ketika cahaya dingin meluap di antara mereka. Siapapun bisa tahu bahwa keduanya di Alun-Alun adalah individu yang sangat tangguh. Jika itu tidak bisa dilewati, tangan ramping lindung dengan lembut mengepal. Menatap Sen Jue, dia berbicara dengan suara lembut. Kalau begitu aku hanya akan membuat jalan. Saat kata terakhirnya berbunyi, lampu hijau tiba-tiba meletus dari dalam diri murid gelap lin, lin saat ia mengambil langkah ke depan. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menyembur tanpa syarat, sementara pakaiannya mulai berkibar saat lampu hijau beredar di bawah kulitnya. Haha, buat jalan, orang sering mengatakan bahwa aku, Sentu Jue, sombong dan liar. Sepertinya aku akhirnya bertemu seseorang yang lebih sombong daripada aku hari ini. Petik dua. Sentu Jue tertawa terbahak-bahak, ketika aura jahat di wajah yang halus dan tampan itu semakin intensif. Selanjutnya, tangannya perlahan-lahan menjulur dari lengan bajunya. Oh... Tatapan lindung sedikit mengeras ketika sentujue mengulurkan tangannya. Tangan yang terakhir jauh lebih panjang daripada orang biasa. Dari jauh, mereka tampak seperti sepuluh belati ramping. Selain itu, cahaya abu-abu samar-samar melintas di permukaan mereka. Karena fluktuasi yang sangat tajam diam-diam terpancar keluar. Aku suka sikap sombongmu, namun, aku khawatir kamu tidak akan mampu membayar harga yang aku sukai. Petik 2. Sentu Jue menyeringai, memperlihatkan satu set gigi putih seram. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan saat ia melesat keluar seperti seekor cita yang sedang berburu mangsanya. Desir, sosok Sentu Jue seperti petir yang berderap. Dalam sekejap, banyak sekali gambar muncul ketika sosoknya tampak berubah menjadi sinar cahaya. Membawa aura amat buruk yang menghapuskan langit, dia langsung menuju Lindong. Sangat cepat, mata Lindong sedikit menggigil saat dia menatap sinar cahaya yang dengan cepat mengembang di matanya. Gerakan Shen Tujue mengungkapkan kekuatan tirani yang melebihi kekuatan Wei Zhen dan Chen Luo. Bahkan Lindong hanya bisa merasakan kecepatan ini dengan menggunakan kemampuan persepsi energi mentalnya. Gedebuk, Lindong mengambil langkah ke samping, saat tubuhnya juga miring pada sudut. Bang Bang Bang sama seperti tubuh Lindong mencondongkan tubuh ke samping, udara di dalam dirinya tiba-tiba meledak. Jari-jari Sentu Jue, yang mirip dengan belati yang telah diasah hingga ekstrim, menembus udara. Sambil membawa cahaya abu-abu yang aneh saat menusuk secara eksplosif ke arah tenggorokan Lindong. Serangan Sentu Jue jahat dan licik. Jelas, dia juga seseorang yang sudah mengalami ratusan pertempuran. Jari kelabu bercahaya itu cepat dan ganas dan dengan cepat tumbuh lebih besar dalam mata Lindong. Namun, tepat ketika cahaya abu-abu hendak menembus tenggorokan Lindong, lampu hijau berkumpul di depan tenggorokannya, berubah menjadi skala naga hijau yang bersinar dengan cahaya hijau. Dentang, pada saat kontak, suara logam terdengar, saat percikan terbang, sebuah kekuatan berbentuk cincin, yang terlihat dengan mata langsung berdesir keluar dari skala naga hijau. Menarik! Sentu Jue tersenyum sedikit ketika dia melihat naga padat bersisik yang telah dibuat oleh Lindong. Segera setelah itu, tatapannya langsung berubah menjadi dingin. Seni tombak jari Asuraku tidak semudah itu untuk diblokir. Saat suara Sentu Jue terdengar, cahaya abu-abu tiba-tiba bersinar pada dua jari yang bersentuhan dengan skala naga hijau. Setelah melihat ini, mata Lindong berkontraksi sedikit. Kegelisahan meletus di dalam hatinya. Ketika sosoknya dengan cepat mundur, pop, saat lindung mundur, dua jari sentu jue menusuk seperti tombak. Dengan suara letupan, skala naga hijau ditusuk. Selanjutnya, dua kekuatan yang sangat mematikan mengejar lindung dengan kecepatan kilat, sebelum mendarat di pundaknya. Meninggal dunia, pakaian di bahu lindung robek, karena dua lubang berdarah muncul. Jejak darah segar menetes dari mereka. Menyebabkan pakaian di dada Lindung memerah. Suara mendesing. Pertukaran di alun-alun praktis terjadi dalam sekejap. Namun, semua orang bisa melihat bahwa luka-luka telah muncul pada Lindung, Yang telah mengejutkan semua orang kemarin dengan kemampuannya yang hebat. Menyebabkan kerumunan pecah menjadi keributan. Benar-benar layak untuk nama Iron Asura Jue. Dia bisa melukai Lindung dengan satu gerakan. Benar-benar hebat. Sepertinya perjalanan bocah ini akan berakhir di sini. Sangat disesalkan. Petik dua petik dua, di kursi guklan, wajah gu mengki, Guyan dan yang lainnya sedikit berubah saat ini. Dalam pertempuran kemarin, Lindong selalu memiliki keunggulan, bahkan melawan trio Weizen. Namun, dia menderita luka-luka setelah dimulainya pertempuran melawan Sen Jue. Apakah Sen Jue benar-benar sangat kuat? Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang ini jelas bukan kakak sentu jue yang cocok. Setelah melihat tontonan ini, sentu rong tidak bisa tidak berseru dengan gembira. Apa yang bisa membuatmu bahagia? Bahwa lindung tidak hanya menghindari serangan fatal, tetapi tubuh fisiknya juga sangat tirani. Serangan sentu jue hanya berhasil menyebabkan beberapa cedera yang tidak signifikan baginya. Sentu tahu dengan dingin berteriak. Sentu rong melongo. Namun. Dia jelas masih agak ragu saat dia bergumam. Seni tombak jari Asura kakak laki-laki Sentu Jue bahkan dapat menembus tubuh seorang ahli tahap awal kehidupan yang mendalam. Lindung itu bukan individu biasa. Tubuh fisiknya kemungkinan tidak kalah dengan tubuh Asura Sentu Jue. Selain itu, orang ini juga sangat menentukan ketika dia menyerang. Jelas bahwa dia juga sama-sama marah oleh pertempuran berdarah di mana hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Tidak heran dia bisa menantang metode Asura, pertarungan sejati dimulai sekarang. Tetua lainnya dari klan Sentu juga mengangguk perlahan. Dia menatap sosok kurus di kejauhan dengan tatapan yang dipenuhi dengan beberapa kuburan. Dia jelas menyadari harga yang sangat besar yang Sentu Jue bayar untuk melatih tubuh Asura ke tingkat ini. Namun, Lindung ini secara tak terduga mampu menyamai yang sebelumnya dalam aspek ini. Mulut Sentu Rong berkedut. Meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, kata-kata dari kedua tetua masih memiliki beberapa bobot. Melihat sosok di kejauhan, dia bergumam, "Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kakak laki-laki Sentu Jue. Haha, <tuh> tubuh yang kuat di dalam alun-alun!" Sentu Jue tersenyum saat dia melihat ke arah lindung di kejauhan, namun matanya sedikit menyipit. Dia tahu seberapa mematikan kekuatan jarinya. Jika mereka mendarat di tubuh Wei Zhen, kemampuan tempur yang terakhir akan segera turun setengahnya. Namun, pemandangan di depan matanya, kekuatan jari yang kuat, tangan lindung dengan lembut mengusap noda darah di bahunya, sebelum dia mulai tersenyum. Namun, senyum itu sangat dingin dan ganas. Selain saat dia bersilang tangan dengan Yuan Chang, ini adalah kedua kalinya dia menderita cedera begitu cepat dalam pertandingan dengan seseorang dari generasi yang sama seperti dirinya. Shen Tujue ini memang tangguh. Dia benar-benar kelas di atas yang seperti Wei Zhen dan Chen Luo. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sedikit, karena ini masalahnya. Aku pastikan untuk tidak memberimu terlalu banyak peluang. Ketika aku bertarung dengan orang lain, sepertinya lebih baik mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Petik 2, Sentu Jue mengendurkan bahunya, segel tangannya berubah. Ketika raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, tubuh Asura bang. Ketika suaranya terdengar, cahaya abu-abu mengerikan tiba-tiba meletus dan keluar dari tubuh Sentu Jue. Dalam cahaya abu-abu, tubuhnya membengkak dalam ukuran sebagai permukaan kulitnya tampaknya diresapi dengan kilau hitam pekat mirip dengan tungsten. Ketika cahaya berkedip. Itu diliputi oleh perasaan tirani yang tak terlukiskan. Sementara pola aneh mulai meluas di permukaan kulitnya. Saat tubuh Sentu Jue berubah, cahaya abu-abu di belakangnya berubah menjadi sosok abu-abu raksasa yang memegang Trisula. Dari kejauhan, itu tampak seperti Asura dari neraka dan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Dia sudah menggunakan tubuh Asura. Setelah melihat adegan ini, mata semua murid klan Sentu menyipit. Mereka sangat jelas tentang bagaimana tubuh Asura Sentu Jue yang kejam itu. Untuk memaksanya menggunakan seni bela diri ini begitu cepat, sepertinya Lindong memang sulit untuk dihadapi. Kamu sebaiknya menampilkan seni bela diri yang meningkatkan tubuhmu sekarang, atau yang lain. Kamu akan mati. Sentu Jue memiringkan kepalanya dan menatap Lindong. Ekspresi dingin melintas di wajahnya yang hitam legam, ketika dia berbicara dengan seringai. Tubuh asuraya. Karena itu yang terjadi. Maka aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhku. Lindung menatap sentujue, yang kehadirannya tiba-tiba berubah sangat mengejutkan. Saat tangannya yang ramping perlahan mengepal erat. Detik berikutnya, lampu hijau gemerlap meledak dari tubuhnya. Green Dragon Battle Armor, lampu hijau melonjak. Saat raungan naga rendah dan dalam tiba-tiba terdengar pada saat ini. Di bawah raungan naga.